Halo guys, jumpa lagi bersama Muji di sini masih di channel YouTube kesayangan anda semua, Muji Kurniawan. Kali ini guys di video singkat ini saya akan mereview salah satu alat atau jir yang sering saya gunakan di dalam pengambilan gambar di dalam konten channel YouTube saya ini yaitu adalah uh, gimbal video stabilizer guys atau orang awam menyebutnya dengan gimbal. Nah. Disini yang barusan itu merupakan Hasil video yang diambil dengan gimbal Dalam kecepatan normal guys Dan di sini yang ini Ini videonya saya percepat Dua kali guys Atau 200% Tanpa uh, gimbal masih cukup Bisa dan cukup stabil Untuk mempertahankan Posisinya dia terhadap Bumi guys sehingga gambar yang disilkan masih cukup stabil Nah pada kecepatan tiga kali normal atau pada kecepatan 300% ini guys masih juga sangat terlihat bahwa penggunaan gimbal stabilizer sangat membantu sekali guys di dalam menjaga kestabilan posisi pengambilan gambar guys sehingga gambar yang dihasilkan terutama dalam scene yang saya buat ini dalam scene bergerak di lereng pegunungan yang menuruni gunung cukup stabil guys ini tiga kali speed dan di 4 kali speed ini guys. Juga masih cukup terlihat bahwa penggunaan gimbal masih sangat membantu sekali guys di dalam menghasilkan footage atau gambar yang cukup stabil guys. Sehingga gambar yang dihasilkan masih cukup layak untuk ditonton walaupun kecepatan pemutaran videonya dipercepat 4 kali normal guys. Ya, masih tampak terlihat cukup stabil guys videonya guys. Tidak terjadi gempa bumi. Dan di scene yang ini, ini sudah kecepatannya sudah 5 kali normal speed guys. Kecepatannya sudah 500, per, 500 dari kecepatan video pemutaran aslinya, atau lebih cepat 5 kali. Ini juga masih sangat terlihat guys, bahwa penggunaan gimbal sangat sekali membantu sekali guys, di dalam menstabilkan posisi pengambilan video guys, sehingga uh, tidak menghasilkan gempa bumi videonya tidak kacau guys dan di scene yang terakhir ini kecepatan pemutaran videonya saya naikkan ke 6 kali normal speed guys atau 600% kecepatan aslinya juga masih sangat terlihat bahwa uh, video yang diambil dengan menggunakan gimbal stabilizer itu masih sangat seput guys, masih sangat halus pergerakannya juga masih sangat normal sekali tidak terjadi uh, Pergeseran aksis yang cukup membuat mata pusing, guys. Ini inilah kelebihan menggunakan gimbal daripada editing di software dengan software editing. Sekian dulu, guys. Sampai ketemu lagi, ciao. ciao.